Hello guys, selamat datang di channel tutorial official dan di video kali ini saya akan membagikan tutorial yaitu cara cloning atau cara mengadakan aplikasi WhatsApp dalam satu ponsel menjadi banyak juga bisa guys tapi sebelum kita ke pembahasannya atau tutorialnya, baik kamu yang bergabung di channel tutorial official, jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe, nah sahabat ini dia cara cloning aplikasi WhatsApp atau cara menggabungkan aplikasi WhatsApp dalam satu HP. baik sahabat untuk langkah pertama kita buka aplikasi playstore ya guys ya. Kemudian di sini kita ketikkan di kolom pencarian di playstore Store yaitu Super Clone ya guys ya. Kemudian kita cari. Stop. Oke jika sudah masuk ke Super Clone, di sini kamu download aplikasi Super Clone-nya ya sahabatnya. Jadi di sini saya sudah mendownloadnya dan saya akan segera membukanya guys. Nah sahabat ini dia penampakan aplikasi Super Clone-nya sahabat. Nah di sini untuk mengkloning sebuah aplikasi kita klik tanda plus yang ini ya sahabatnya. Kemudian di sini akan tampil banyak menu aplikasi guys. Kemudian di sini kita Uh, untuk mengkloning atau untuk mengadakan aplikasi WhatsApp kita klik yang ini ya guys ya, clone. Kemudian di sini sedang mengkloning, kemudian di sini ada permission and data kita klik Oke okay aja sahabat ya. Kemudian kita klik Allow atau kita uh, klik konfirmasi sahabat atau izinkan. Kemudian kita klik izinkan juga. Kemudian kita di sini klik Start sahabat untuk mengkloning aplikasi WhatsAppnya ya guys ya. Nah sahabat di sini aplikasi WhatsAppnya ada satu ya guys ya. Nah untuk mengekloning atau untuk menggandakan lagi kita klik push yang ini sahabat ya. Kemudian kita klik yang ini clone WhatsApp. Kemudian kita di sini klik start aja. Kita tunggu loadingnya ya guys ya. Nah maka secara otomatis uh, aplikasi WhatsAppnya ada dua di sini guys ya. Untuk menambahnya lagi kamu tinggal klik plus lagi seperti ini guys ya. Kita, kita klik clone, kemudian kita tunggu loading ya. Kemudian kita klik start. Kemudian kita tunggu sebentar. Kemudian di sini aplikasi WhatsApp-nya otomatis akan bertambah ya guys ya. Di sini ada tiga WhatsApp guys, nah, yang sudah saya tambah guys. Nah, caranya cukup mudah sekali kan guys ya, untuk mengadakan atau untuk mengkloning aplikasi WhatsApp dalam satu HP guys. Nah. Bagi sahabat yang baru bergabung di channel tutorial official jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official dengan cara menekan tombol subscribe sahabat Dan nyalakan juga tombol loncengnya agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi peninggung lainnya dari channel tutorial official Nah itu dia cara cloning atau cara mengadakan aplikasi WhatsApp dalam satu HP guys ya Di sini kamu bisa mengadakan sebanyak-banyak mungkin guys ya asal memori kamu tidak penuh guys ya Oke okay guys, mungkin sampai sini saja. Terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini. Sampai jumpa lagi di video-video tutorial berikutnya. Salam tutorial.